Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Kang Asbo As Kali ini saya ditemani sama Kang Jadi Di video ini saya mencoba ya live Memperkenalkan eh, Aktivitas offline saya di luar Kodingan karena untuk saat ini emang banyak yang ngontak gitu Tapi maaf banget kalau misalkan slow response Terus saya lagi di luar gitu. di luar kodingan saya, ya. di luar jam kerja saya, di luar kantor ngoding lah, saya mencoba belajar untuk berbudidaya ikan hias bersama Kang Asbo. Kang Asbo usia berapa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya, brother. Nama saya Rinjal Aman Baujan yang biasa dipanggil Asbo sama Bang Candil ya. Ini, ini salah satu kerabat saya, rekan teman dekat saya. Oke. Okay. Nah, mungkin kita berbeda garapan, berbeda bidang yang terjun dunia usaha kita masing-masing, cuman apa salahnya kita sharing gitu, brother ya saya ke eh, usia saya 20 tahun masih muda-masih muda ya Hai ini agak silau bentar ya, ya ya dan kebetulan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sedang menonton selamat bergabung semoga bermanfaat ya di sini kita akan bahas tentang sharing sharing mengenai budidaya berbagai jenis ikan hias kebetulan sekarang saya kedatangan rekan saya nih nah ini bang candil yang selama ini gak pernah menampakkan diri nih <tuk> nah ini ya hebat brother ya bisa ngebantuin kalian intinya selagi berkah selagi itu di jalan yang baik kenapa enggak gitu kan nah barangkali ada pertanyaan dari kalian bang gimana mengenai budidaya ikan hias dari jenis ini dari jenis ini gitu kan nah kita sharing aja brother ya jadi tujuan dari video ini kita memperkenalkan eh, bahwa di subang itu ada budidaya ikan ya. apalagi pengasuh ini masih muda ya. dan salut lah bisa aja yang saya lihat lumayan Maju. Jadi kita sambil ngopi dulu beranda. Jangan lupa ya kita sambil ngopi santai aja brother ya. Ada berapa ikan hias ya, Jenisnya. Nah kalau ditanya ada berapa? jenis ikan hias ya mungkin kalian juga dan rekan-rekan juga kan paham mengenai ikan hias itu kan banyak ratusan sampai ribuanan mungkin kebetulan saya budidaya jenis ikan hias itu kurang lebih ada di 15 jenis dari mulai jenis gapi gapi juga kan berbagai jenis ya benar, -benar ya pelati koki koi terus oscar lohan vibas dan yang lainnya gitu ya, banyak masuk. Nanti kita bakalan berkolaborasi di satu channel yang udah mulai kami bentuk. Nah, kita bongkar secara lebih dari ada berapa kolam yang Kang Asbo ini garam. Kita doa sama dukungannya aja jangan lupa ya berdar bantu subscribe channel YouTube kami berdua yang baru naik ya Bang ya nih yang baru naik saya Bang Asbo sama Bang Candil itu baru bikin satu bulan yang lalu bang satu bulan yang lalu Alhamdulillah kita udah mulai jalan dan buat rekan-rekan buat sahabat-sahabatnya Bang channel juga mohon didukung ya channel YouTube kami berdua yaitu Raksama sama lafam ya nanti ada di deskripsi. Nah, di ya nanti dicantumin di situ. Jangan lupa di subscribe, oke? Okay, brother di sini saya berada di kediaman Raksama sama lafam Kita bongkarnya ada ikan apa aja yang ada di sini? Masuk. Nah nanti berarti lihat ke... di sini tuh banyak lumayan, brother ya. Ini ada ikan koi nih di belakang di belakang kita ada ikan koi. Oh lihat. Nah, ini koi indukan jumbo jumbo, brother ya jenisnya ada kuaku, ada sanke, ada tanco juga, ada sowa, ada doitsu, soa doitsu gitu brother ya. Oh, jumbo jumbo ini banyak ini tank. Nah, kita sambil sharing aja brother, no lihat deh ada ikan uh, gapi paling. Dan buat rekan-rekan juga yang suka. Ikan hias, ya, mungkin tidak semua orang uh, suka berbicara mengenai ikan hias. Cuman, gak sedikit juga yang menggemari dan mengagumi, bahkan sampai jadi penghobi kelas atas gitu kan di berbagai jenis ikan hias. Kenapa? Karena ada suatu kepuasan tersendiri ketika kita memelihara ikan, hias maupun apapun jenisnya gitu kan. Yang pertama gitu kan, mungkin itu kepuasan tersendiri itu kan eh, itu tergantung kitanya aja gitu kan. Ada yang bilang kalau lagi banyak masalah enak liatin ngasih makan ikan kayak gini gitu kan. Emang benar itu nge-refresh bikin pikiran tenang. apalagi programmer-programmer yang di ruang kamarnya itu pengen dihiasi sama kita Nah, nah. Enggak pusing melihat peningan terus Betul-betul <laughs> Bang Jadi buat rekan juga ya Buat sahabat-sahabatnya Bang Candil juga Bang gimana Kalau misalkan kita mau pesen ini Untuk ikan, ikan kecil kayak Molly Kayak pelatih, Mickey Mouse gitu Kita bisa kirim seluruh Indonesia Brother ya kita kirim-kirim menggunakan ekspedisi Kalau ikan koi, ikan koki Kayak gitu kita kirim Menggunakan piyabus, ya. Saya juga udah sering Bukan satu atau dua kali ya Kirim ke Jepara, kirim ke seberang-seberang Apalagi masih sekitar Jawa Barat ya Kita bisa kirim Kita lokasinya di Subang emang, ya Subang, ya. ini Subang Cicaras Binong Untuk petani ikan hias Berbagai jenis ya Terima kasih, Mas Bro, atas bincang-bincangnya. Nah, pokoknya ya. nanti titip sama triknya bakal dibongkar nih, kamu. Ya, oke, okay, brother. Ya, jadi ya mungkin kita sharing dulu, gitu kan? E, nanti kita bakal bahas mengenai, ya, mungkin untuk sekarang nih, dulu, Bang. E, jangan terlalu sebentar lah, kita sharing dulu ya. Oh, oke, okay, siap, Mas Jadi kita nih deketin kameranya, brother. Ya, nih kita kasih tahu cara budidaya ikan koi ya. salah satu salah satunya ikan ini. koi, ikan koi. Ini ada yang sudah memasuki size jumbo, saya indukan Sebenarnya kalau berbicara indukan itu ada yang tergantung kita pakai, ada yang mulai dari 45 cm sampai ke 80 cm, brother ya. Ini ada beberapa ekor yang sudah sampai ke 40 sampai 45 cm Dan untuk pemijahan budidaya ikan koi itu e, Menggunakan media itu kan e, bisa berbagai jenis Yang pertama kita perhatikan Ikan koi pe ini masuk kategori ikan apa e, Contohnya ikan mas Masuk berarti masuk kategori ikan yang bersisik mas Ikan mas sama Pemijahannya nggak jauh beda, cuman agak sama gitu, brother. Ya. Mas Koki, Mas koi ikan mas konsumsi. Nah, itu sama, pemijahannya. Kita hampir sama, cuman ada sedikit yang berbeda gitu. Kali ini saya bakal beritahu ya. Kita sharing aja, brother ya di sini. Jadi untuk pemijahan ikan koi itu bisa menggunakan yang pertama jaring. Kita pasang jaring di empang ya, empang gede kayak gitu. Selamat. Untuk pemijahan itu kurang lebih apa <tuh> aja? Mungkin kurang Jadi pemijahan, arti pemijahan berarti apa? Arti pemijahan. Jadi pemijahan itu kalau istilah dari penghobi mungkin kita breeding ya. Breeding itu produksi berbudidaya, membudidayakan salah satu ikan atau beberapa ikan gitu. Jadi kita awalnya kita punya sepasang nih, misalnya nih, ini punya sepasang. Kita pengen banyak, nah kita budidayain, berader. Kita kembangbiakin, kita produksi, kita pijahin. Kalau kata orang Sunda itu mijakun, berader ya. Nah orang Sunda itu mijakun. <tuh>. Nah, untuk media medianya ini gampang, gampang, gampang, gampang, lumayan berada ya. Pemijahan itu Yang pertama kita gunakan jaring Yang pertama itu kita gunakan jaring Untuk diempang tanah Gunakan jaring Ukuran mau terserah ya Ukuran bebas Mau 2 meter ke 4 meter Mau 6 meter ke 2 meter Itu bebas berada ya Yang penting jaringnya Jaring yang kita gunakan itu jaring yang lembut oh, di sini gak ada contohnya nih Jaring yang lubangnya itu Kecil, kecil banget ya nah. dan yang kedua mungkin sahabat-sahabatnya bang channel juga udah pada tahu gitu kan sebagian maupun uh, jadi yang kedua itu medianya adalah injuk bener -bener, injuk injuk itu salah satu media yang dominan keseringan dipakai buat pemijahan dari mulai jenis ikan apapun itu biasanya pakai injuk. Itu alternatifnya ke pemijahan, itu para petani, itu berbagai jenis mau konsumsi, mau ikan hias ya. Dominan itu untuk pemijahan, itu pakai injuk ya. Jadi, kita lihat dulu telurnya. Kalau emang udah benar-benar matang, baru udah kita bisa dipajang. Bang, gimana kalau misalkan ini melihat cara udah matangnya atau belum? Pertama-tama, kita pastiin jantan sama betina. Kalau jantan dari body juga udah kelihatan, ya. Betina dari body juga udah kelihatan. Nah, itu dari ukuran. Dari postur tubuh, dari sirip bisa. Ini kasar. Kalau jantan itu dari dayung depan, ini yang dayung depan ini itu kasar. Ya. Dari postur tubuh juga kelihatan. Kalau yang betina itu dominan itu besar, besar banget gitu. Nah, ya kita raba perutnya itu rata-rata kalau yang betina udah siap biji itu eh, bahasa Indonesianya hmm berarti apa, Bang? Hmm. Nah, berarti lembek-lembek, brother ya. Nah, perutnya lembek, brother ya. Ini kira-kira ukuran berapa cm? Itu? Nah, jadi ini ikan koi dari ukuran 15 cm sampai ke 45 cm. Yang paling besar itu. Yang paling itu... gede nih. 45 cm. 45 cm, kurang lebihnya seperti itu, brother ya. Dan jangan lupa, mohon dukungannya. Channel kami berdua, Sarsa Mala Pam ya. Oke. Jangan lupa dihubung terus. Pokoknya kita berbagi, berbagi edukasi, berbagi pengetahuan. Semoga bermanfaat aja. Gitu. Oke, Mas, Terima kasih atas waktunya. mungkin cukup sekian dulu ya perkenalannya nah, nah, ya oke okay, okay, bentar kita lanjut di kita lanjut di channel, channel YouTube, YouTube, aja youtube aja ya nanti di itu tolong di subscribe ya nanti di bawah tuh ada banyak oke okay. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus kang oke okay. harus semangat